Alhamdulillahi, nahmadu, wa nasa'inu, wa nasawfiru, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahdillahu falamudillala wa mayyublilhu falahadiyala syadu an la ilaha illallahun daulah syarika lawa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasululani ya biba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallabi acima'inah Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bersama kembali untuk bersama-sama uh, melaksanakan rutinan. Hadiun hadiyu Manakib usaha til Qadir al-Jailan Mudah-mudahan Langkah kita semua Dari rumah Menuju tempat Mas Ayung ini Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal Ibadah kita semua Dan mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Karena mudah-mudahan nah, Kita Berangkat dari rumah-rumah rumah menuju ke tempat yang mulia ini benar-benar ikhlas ridho illahi taala amin amin amin ah rahabat rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu kepada kita ketika diberikan ah Rezeki oleh Allah dari jalan yang haram, rezeki yang tidak dirudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya adalah Allah telah menguji kita semua apakah kita dirudai oleh Allah atau tidak. Jadi sebenarnya, sebenarnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang melanggar syariat sebenarnya kita telah duji oleh Allah Subhanahu taala atau bahkan kita dalam keadaan yang pada saat itu adalah dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita perlu kita semua Menyimak tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ya Ali, idah khabar Allah Hi ala ahadin, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan murka terhadap seseorang, maka rozakahu malal. Malan Maka Allah akan berikan suatu rezeki. Yang harta itu didapat dari perjalanan yang haram. Perbuatan yang melanggar syariat. Jadi ketika Allah marah kepada kita, kita diberikan rezeki yang tidak halal maka sadarlah ketika kita berusaha mencari jejalan yang halal ternyata digoda oleh setan untuk menjadi sesuatu yang haram, kita jual kambing tetapi kambing digelonggong atau diberi makan yang tidak menyehatkan, hanya mengejar gemuknya saja Bagaimana caranya kalau dijual menjadi mahal, menjadi berat, menjadi gemuk, tetapi ternyata dagingnya tidak ada. Kita menjual pakan ternak, tetapi di pakan ternak itu diberikan sesuatu yang bisa membahayakan ternak. Dan kalau dimakan manusia tentu akan berbahaya. Dan ini bisa saja. Kita mengolah barang yang sudah kadaluarsa. Kemudian diolah menjadi sesuatu diganti plastiknya, diganti kemasannya, diganti uh, apa barangnya yang tadinya kelihatan tidak menyenangkan. Tidak menggairahkan menjadi sesuatu yang menggairahkan padahal dasarnya adalah dari barang-barang yang sudah kadaluarsa, yang sudah uh, akan mengandung penyakit. Bagi orang yang memakannya. Ini ada kecurangan. Dan inilah yang disebut dengan. Malan haroman Harta yang haram. Maka pada saat itu. Allah sedang marah kepada kita. Kalau kita diberikan rezeki lewat jalan yang haram. Bukan kemudian. Allah sayang kepada kita karena setan akan bisikan kepada kita semua bahwa itu diperbolehkan itu halal itu halal Jadi memang setan maka, maka faida sadda khodobahu faida alaihi maka ketika Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan cobaan yang pertama diberikan barang-barang dari penghasilan yang haruman kemudian dan Allah sangat marah alaihi kepada orang itu maka wakillah syaitonan maka Allah akan mewakilkan satu setan bersamanya bariklah fihi. yang orang setan itu akan memberikan tambahan uh, rezeki baginya, dan setan akan selalu mendampinginya, menemaninya. Bagaimana dia akan menambah kekayaannya dari barang-barang yang haram, karena uh, kita tergiur dengan keuntungan yang melimpah tetapi bisa mencelakakan orang lain. Atau menjual barang-barang yang memang haram. Yang kelihatan, yang kelihatan sudah haram. Yang dilarang oleh agama. Menjual kiri, menjual menjual babi, menjual ular. Menjual sesuatu yang memang oleh syariat itu diharamkan baik dimakannya maupun menjualnya. dan Allah akan menyibukkan orang itu tentang urusan dunianya dan melalaikan tentang urusan agamanya, urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika orang diberikan rezeki yang melimpah semakin hari semakin melimpah semakin melimpah kemudian kita sibuk dengan sesuatu yang uh, setan selalu menemani untuk selalu meraup keuntungan yang banyak dari barang-barang yang tidak syariah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan disibukkan dengan urusan dunia dan lupa tentang urusan akhiratnya membayang ketinggalan salat ketinggalan Silaturahim, ketinggalan. dan lain sebagainya. Dan, Dan setan akan menemani dan selalu Wayusil dan dia menemukan kemudahan di dalam urusan dunia. Dunia sudah ada di genggamannya. Dengan berapapun, apapun yang dia kerjakan, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena memang uh, setan, memberikan dorongan, dorongan kepada, kepada batinya, batinya untuk ini. terus melakukan lakukan, uh, pekerjaan, pekerjaan yang, yang dimurkai oleh Allah ya. Subhanahu Wa Taala. Hingga ya. kalau kita semua, nah, semua disibukkan dengan sesuatu, atau, diha sesuatu dihasil, atau dihasil menghasilkan sesuatu, dihasilkan sesuatu rezeki, kemudian dari, yang dari sesuatu yang, yang, dilarang, yang dilarang, dilarang oleh agama, agama, kemudian kita sangat kita senang, senang karena reziknya melimpah nah, kita semua pada saat itu adalah kita timurkai ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sadarlah bahwa apa yang kita peroleh itu adalah tidak memberikan barokah kepada kita semua yang pada akhirnya akan mendapatkan dampak baik di dunia maupun di akhirat kita sudah banyak melihat kehidupan orang-orang yang hidup dihasilkan dari uang-uang yang haram ketika Suatu saat nanti akan habis dan tidak akan tersisa sedikitpun di dunia. Kita sudah melihat perjalanan kehidupan orang-orang yang kaya. Kemudian dihasilkan dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Tuyulah. Tuyulah yang kemudian, kemudian apa ngepet, ngepet. Ya, dan lain sebagainya, sebagainya. yang urusi mengambil ya, hak, hak orang lain, lain utang dibayar bayar-bayar ada? <laughs> <laughs> nah, tak, tak, tak, tak. itu adalah sesuatu, sesuatu. utang sebeli halal Yunan. Jadi perbuatan-perbuatan uh, yang pada saat itu kita dilalaikan oleh bisikan-bisikan setan karena merasa itu tidak haram atau tidak dilarang oleh agama. Setan selalu membisikan kepada kita bahwa uh, wa yakululaha. Setan membisikan kepada kita bahwa Allah itu adalah maha kaufur, maha pengampun dan ar-rohim kaufur rohim dan Allah Maha, Maha penyayang. penyayang. Tidak apa-apa. Ayo nggak apa-apa kader. Allah itu <tidak> ketika suatu saat nanti kita bertobat, Allah pasti mengampuni. Allah itu sayang kepada kita sehingga kita menjadi kaya dari hasil-hasil yang dilanggar oleh syariat. Nah, padahal pada saat itu kita telah diuji Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepada kita dan kita diberikan sesuatu Dari jalan yang haram Nyopet olian baik Nipu olian baik Kadang-kadang ya Wong bisa dengan lidahnya Dengan bersilat lidah nah, Bisa saja nah, Kita kena tipu Padahal sudah berjaga-jaga Kalau orang yang seperti ini Pasti akan menipu Tapi tetap pernah Karena lidahnya itu Bagaikan, bagaikan tidak, tidak <tuh> bertulang. Ngomong, Ngomong apa, saja, apa saja, pasti kita akan uh, tergiur. tergiur. <tuh> Saya pernah uh, seperti itu, itu ketika itu, orang, orang menjual, menjual permen, permen dengan harga Rp150.000 nanti akan, akan mendapatkan, mendapatkan satu, satu apa, rantang. rantang sehingga dengan hasil penjualan uh, modal 150.000 dihitung dijual mendapatkan 250.000 permen kemudian mendapatkan satu rantang maka kita akan tergiur untungnya BS sudah 100 ditambah dengan rantang yang harganya 50 maka 50%. Ternyata uangnya sudah dikasihkan permennya tidak ada rantangnya kabur dan, dan itu, orang itu orang salah orang satu dari perbuatan dari yang, yang dihasilkan dari perbuatan, uh, perbuatan yang dilarang oleh orang agama orang dan orang Allah memberikan rezeki dan Allah itu sudah Allah itu sedang menguji, menguji dari perbuatan yang perbuatan seperti yang itu sehingga, sehingga apapun, apapun yang kita kerjakan yang kalau memang itu, kalau memang itu uh, bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kesehatan orang lain maka pada hakikatnya kita telah meracuni orang lain kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain jadi waspadalah bahwa setan akan membisikkan kita semua Allah itu tofu Roh Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Padahal kita telah ditipu oleh setan agar terjerumus kepada perjalanan atau temannya yaitu setan, dan kita melanggar pinta Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang tentu diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita mendapatkan harta walaupun sedikit tapi mubarakah, Tetapi barokah yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yeru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.